Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya, mencari gratisan tentunya. Nah, di video kali ini, saya akan share lagi sebuah garapan terbaru, aplikasi terbaru penghasil uang ataupun saldo dana. Seperti biasa, ya, teman-teman. Ya, saya selalu men-share sebuah aplikasi penghasil uang setiap harinya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami dengan cara like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kami selalu bersemangat untuk memberikan video-video bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah selalu hadir semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan yang maha kuasa nah jika kalian ingin ikutan giveaway silahkan aja ikuti persyaratannya yang pertama like komentar nomor dana kalian sebanyak-banyaknya tonton video ini minimal 3 menit dan jangan lupa komentar nomor dana kalian sebanyak-banyaknya dan ketika kalian ingin bermain di dalam aplikasi yang sedang saya bahas atau saya review silahkan kalian simak dulu penjelasan admin dari awal sampai habis agar nanti kalian paham tentang cara bermainnya jangan langsung bermain teman-teman tanpa melihat atau mendengarkan penjelasan dari saya nanti kalau kalian tidak mendengarkan penjelasan dari saya tentu kalian akan menyesal akan gagal paham atau salah paham oke okay? Jadi, seperti itu. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan pada video kali ini. Oke, teman, untuk aplikasi yang sedang kami bahas itu sudah ada di Google Play Store. Ya, di sini kita bisa klik aja, atau kalian ketik aja nanti namanya "into". Koku, Intokoku teman-teman atau kalian bisa klik aja nanti link pendaftarannya ataupun link aplikasinya sudah saya lampirkan di deskripsi video kita bisa klik di bagian ini Into Intokoku teman-teman nama aplikasinya ya kita coba cari di Google Play Store. Oke teman di sini kita langsung masuk dulu ke cara pendaftarannya ya cuy ya. Nah di sini cara mendaftarnya itu yang pertama di sini masukkan nomor hp kalian ya teman-teman nomor hp kalian yang aktif. Kemudian ada kata sandi masuk. Kalian masukkan kata sandi baru di bagian kata sandi masuk dan untuk kata sandi login lagi kalian ulangi lagi bagian atas dan bagian bawah kalian samakan aja ya cuy ya. Dan untuk bagian pengundang atau ini kalian bisa isi kode undangannya sudah saya taruh di deskripsi video atau nanti kalian bisa klik aja link pendaftarannya nanti secara otomatis kalian nanti kode undangannya langsung secara otomatis langsung terisi ketika kalian sudah mengklik link pendaftaran yang berada di deskripsi video nah jika kalian sudah isi semua dengan benar langsung teman-teman klik aja Daftar sekarang. Nah, lalu nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan nomor HP yang kalian isi tadi sewaktu mendaftar, dan kata sandi yang kalian buat tadi sewaktu mendaftar. Jika sudah, langsung kalian klik aja bagian "Masuk Sekarang". Nah. Nah jadi seperti itu untuk cara mendaftar di dalam aplikasi ini Jadi jika kalian tertarik silahkan Tapi kalian pahami dulu aplikasi ini Kalian dengarkan dulu penjelasan saya Karena nanti ada beberapa yang penting yang saya akan uh, katakan di video ini Nanti tolong klik aja masuk sekarang untuk login ke dalam aplikasinya Oke okay, teman, di sini saya akan ajarkan langsung cara membereskan misinya. Jika kalian penasaran seperti apa cara bermainnya, kita bisa klik di bagian ini teman-teman ya. Nah di sini ada rencana pemula. Nah, ini adalah rencana pemula. Ini adalah misi gratisan teman-teman. Nah cara untuk membereskan misi-misinya itu sangat mudah sekali. Di sini yang pertama, nah di sini kita bisa klik aja di bagian rencana pemula dan di sini ada beberapa cashback yang bisa kalian dapatkan teman-teman ya. Nah di sini ada cashback cashbacknya ya. Nah cashback itu bisa kalian kutukarkan atau kalian tarik nantinya menjadi saldo dana. Nah misal kita ingin membeli yang 1.200. Nah misal teman teman ya kita coba pilih di sini ada harga-harganya ada 3.000 cashback, 1.200 cashback. Nah di sini saya sarankan kalian membeli yang murah saja, jangan yang besar-besar teman teman ya untuk mendapatkan cashbacknya. Di sini saya sarankan kalian kalau ingin bermain juga di dalam aplikasi ini silahkan kalian pilih yang harga termurah. Misalnya yang 1.200 kita pilih di bagian ini dan kita nanti mendapatkan cashback yaitu 120 rupiah kita membeli yang 1200 ya harga yang 1200 maka kita mendapatkan cashback 120 rupiah misalnya kita bisa scroll dulu ke bawah Nah, lalu di sini kita mendapatkan komisi cashback yaitu Rp240 di sini ya, teman-teman. Nah, cashback cashback ini nanti bisa kalian tukarkan atau kalian kumpulkan aja. Lalu nanti kalian kumpulkan ketika sudah Rp100.000, kalian bisa tukarkan menjadi saldo Dana ataupun OVO GoPay ataupun transfer bank, teman-teman. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa baca di bagian ini ya. Di sini ada akulasi, misalnya berhasil dipesan 1.200 per dua hari produk cashback mendapatkan Rp240 tambah pembayaran dua e, 1200 total e, komisi yang akan kalian dapatkan yaitu Rp1440. Di sini ada metodenya rabat bunga harian dan waktunya di sini ada juga dan kalian bisa baca-baca aja di bagian di sini. Yang penting kita ini di sini kita beli 1200, kita mendapatkan cashback ataupun komisi cashback senilai Rp240. Oke, di sini saya akan contohkan. Kita pilih yang harga termurah, yaitu 1200 kita coba klik di bagian ini, dan kita mendapatkan cashback total, yaitu 240 rupiah Caranya, kita bisa klik aja dibeli sekarang seperti ini. Kalian bisa pilih jumlahnya berapa, kita pilih satu aja, lalu kita klik "memastikan". Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita membeli 1200 dan kita mendapatkan cashback ataupun komisi cashback, yaitu dua ratus empat Nah di sini kita langsung klik aja bayar segera. Lalu kita masukkan kata sandi pembayaran. Nah kata sandi pembayaran ini apa bang? Nanti saya akan kasih tahu cara membuat kata sandi pembayaran. Di sini saya masukkan dulu kata sandi pembayaran saya. Oke di sini harap otentik Oke okay, di sini kita klik tentukan aja. Nah sini kalian bisa lihat ya cuy ya modal kita atau yang kita beli tadi 1200 maka kita mendapatkan komisi cashback 240 dan sini aktif ya teman-teman selama dua hari ya jadi seperti itu Nah cashback cashback ini nanti bisa kalian kumpulkan ketika sudah terkumpul 100.000 ribu kalian bisa langsung tukarkan atau kalian tarik menjadi saldo dana Jadi seperti itu dan sini saya contohkan lagi kita coba beli satu lagi ya cuy ya Nah, di sini saya sarankan kalian beli yang harga termurah kalau kalian ingin membelinya. Kalau kalian ingin bermain, kita pilih yang harga 3.000, kita klik beli sekarang. lalu kita klik memastikan seperti ini dan kita mendapatkan cashback Rp300, teman-teman ya. Oke, di sini kita coba baca dulu berapa sih kita mendapatkan komisi cashback di apa? Di harga 3.000 kita mendapatkan 1.500 komisi cashback. Kita beli sekarang, kita klik memastikan lalu kita klik bayar segera, kita masukkan cara sendiri pembayaran kita. Oke, okay, teman-teman di sini kita sudah membeli ya, teman-teman. Di sini total komisi yang akan saya dapatkan yaitu 1000 yang sudah saya dapatkan 1740 rupiah. Jadi seperti itu untuk cara bermain di dalam aplikasi ini nah jadi di sini semakin besar kalian membeli semakin besar juga cashback ataupun komisi yang akan kalian dapatkan tetapi di sini saran saya kalian membeli yang harga terkecil aja atau harga termurah teman-temannya jadi seperti itu nah di sini untuk cara misi yang berikutnya Oke untuk misi kedua di sini ada menu hadiah kalian bisa klaim hadiah di bagian ini kita langsung klik aja menerima teman-temannya kita klik menerima seperti ini dan kita nanti mendapatkan seribu rupiah oke sudah kita klaim dan itu misi kedua lanjut ke misi ketiga kalian bisa pergi ke bagian tugas yang berada di sini kalian bisa klik Nah, di sini ada misi check-in harian dan undang teman. Kalian bisa check-in harian untuk mendapatkan beberapa saldo rupiah. Kita bisa klik bagian check-in ini, dan di sini kalian bisa check-in setiap harinya. Caranya, kalian bisa klik bagian check-in yang berada di sini. Kita coba klik dan kita mendapatkan Rp500. Check-in sukses. Nah, seperti itu teman temannya untuk misinya. Kemudian di sini kalian bisa undang teman untuk mendapatkan beberapa komisi lagi. Nah, lalu di sini kalian bisa mendapatkan bentar ya, teman-teman ya. Ya, mendapatkan kupon secara gratis. Kalian bisa klik kupon di berada di sini. Kalian bisa Dapatkan kupon di sini aja, ya. Nanti kalian bisa dapatkan kupon. Silahkan aja periksa nah lalu cara untuk mengaitkan akun dana kita Bagaimana caranya kalian bisa Klik aja menu setting yang berada di atas pojok kanan di sini ada beberapa uh, settingan yang bisa kalian gunakan atau kalian ubah yang pertama rekening bank kalian bisa Klik aja di bagian ini lalu klik ikat rekening di sini pilih banknya ya terserah teman-teman kalian pilih aja banknya di sini kalau ingin menggunakan dana kalian bisa pilih permata bank Kemudian untuk nomor rekening ini ya, kalian buat kode dananya 8528, lalu diikuti nomor teman-teman atau nomor dana kalian ya, cuy ya, jadi seperti itu. Nah, lalu kalian ikat aja nanti ya, teman-teman ya atau kalian simpan. Oke, langkah selanjutnya di sini kalian harus menyeting untuk kode transaksi atau kode pembayaran. Kalian bisa klik aja dan masukkan kata sandi akun kalian dan untuk oh, ini yang bagian bawah dan bagian bawah ini masukkan kode PIN, teman-teman. Ini kalian buat aja paling atas dan paling bawah sama aja, misalnya 1 sampai 6 ya, misalnya seperti itu dan bagian bawah kalian bisa bikin lagi 1 sampai 6. Lalu klik konfirmasi perubahan. Nah jadi seperti itu untuk langkah-langkah menyeting akun bank kita dan kata sandi penarikan ataupun kata sandi pembayaran yang harus kita lakukan atau harus kita setting terlebih dahulu Nah jika teman-teman ingin bermain di dalam garapan ini ya Pikir-pikir dulu ya teman-teman ya Pasti ada risikonya Jangan keuntungannya aja kita pikirkan Pasti ada juga risikonya Jadi jika kalian berminat silahkan Jika tidak ya enggak apa-apa Saya sarankan kalian gunakan dana bebas Jangan dana pinjaman Karena ketika nanti kita mengalami risiko Itu kita tanggung sendiri coy Jadi kalian pikir-pikir dulu Jika berminat silahkan Dan untuk cari isi ulangnya di sini kalian harus isi ulang ya coy ya. Klik isi ulang dan masukkan jumlah isi ulangnya di sini misalnya 50.000 ya teman-teman ya. Lalu klik klik bagian Bank Fa tokoku lalu klik langkah berikutnya. Kemudian langsung klik aja langkah berikutnya dan di sini kalian bisa pilih permata bank, lalu kalian salin nomor rekening ini lalu kalian transfer Atas nama bank, permata, dan nominalnya ini, dan nomor rekeningnya ini, kalian bisa klik "salin nomor rekening ke papan klip", maka secara otomatis nomor rekeningnya langsung tersalin ke kalian. Lalu, kalian transfer aja. Nominal yang ingin kalian isi ulang yaitu 50.000. Nah, ketika kalian sudah mengisi ulang atau sudah mentransfer 50.000 maka nanti saldonya akan masuk ke balance akun kalian. Lalu kalian bisa beli barang-barang cashback di sini dan kalian kumpulkan cashbacknya. Lalu nanti kalian kumpulkan sampai 100.000 baru bisa kalian tarik teman-teman. Nah, untuk cara melakukan penarikan kalian bisa klik aja di, di bagian setting lagi di atas pojok kanan. Kemudian, di sini kalian bisa klik aja di bagian rekening bank. Lalu di sini ada menu penarikan. Kalian pilih akun penarikannya kita pilih yang kita kaitkan tadi. Lalu masukkan jumlah penarikan di bagian ini. Dan minimal penarikan di dalam aplikasi ini adalah 100.000. Kemudian kalian masukkan nominalnya di sini dan masukkan kata sandi pembayaran ataupun kata sandi transaksi yang telah teman-teman setting tadinya. Dan untuk waktu penarikan itu dimulai pada jam 12 sampai jam 18.00 dan dikenai biaya pengiriman 5% dan akan masuk dalam waktu 24 jam dan aplikasi ini mas masih baru rilis belum scam ya teman-teman dan saya akan lihatkan bukti penarikan saya dari aplikasi ini oke teman, -teman di sini saya baru saja melakukan penarikan 200 ribu ke ovo teman-teman selain ke ovo kalian juga bisa withdraw ke dana gopay dan ovo teman-teman dan di sini saya mencoba untuk melakukan penarikan 200 ribu ke OVO teman-teman ya. dikenai biaya 5% dikurangi 5% maka yang akan masuk ke OVO kita adalah Rp191.000 teman-temannya nah ini adalah bukti penarikannya ataupun catatan penarikannya kalian bisa lihat di sini menarik 100000 dan ketika kita melakukan penarikan itu dikurangi atau ada biaya fee-nya yaitu uh, 5% teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 5% ya dikurangi 5%. Cobalah 200.000 dikurang 5%. Hasilnya yaitu 191.000 dan sudah terbukti membayar. Jika kalian tertarik dengan aplikasi ini silahkan Jika tidak yang enggak apa-apa. Itu kembali ke diri teman-teman semua. Jadi ingat, jika ingin bermain silahkan gunakan dana bebas, jangan dana pinjaman karena nanti ketika garapan ini scam, kalian tidak Menyesal dan tidak menerima risiko Karena aplikasi seperti ini tentu ada Kita bisa melihat ada keuntungan Dan ada juga risikonya ya, teman -teman. Jadi seperti itu Oke cukup sekian dulu tutorial yang bisa saya berikan Semoga video ini bermanfaat Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa ketemu di video-video terbaru Di channel ini Terima kasih yang sudah hadir Semoga kalian sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh